kita cari lokasi dulu. Ini masih, dalam. masih dalam untuk ngentam burung. teman-teman. Kita bersama Ris lagi. Di gas Di perjalanan ini Nunggu sangat membosankan, sayang kau tak duduk di sampingku. Banyak cerita yang tidak akan batuk guys kita kita. Ya. Tempatnya <tuk> bagus. Bro. Kita kena satu, Bro. Apa itu, Bro? Bus mantap, Bro. Uh. Mantap, coy. Burung merah-merah kena nang di sini. Kena Bro. Ih. Panjang. Mulutnya, Bro. dari ini nah tuh kok kau gigit apa kau gigit enjak burungnya cantik burungnya ya udah ngeliat oke okay. baru satu ya bro bis mm -hmm. cantiknya Ah, gigit dia bro. Ah, gigit dia bro. Tengok muka sih Nampak di foto, anak. Hmm. Nah, Hah. Teman-teman, kita tengok dulu. Kita burung kita. Sana ada kena satu. Ambil bro, bro lek lek lek. Le. Nih, nak satu. Wow. Hmm. Ada dua kita dapat. Ini yang kedua. Wow. Oi, ini bunyi sakit tuh bro. Kau main tak tarik aja. Ah, ini dia. oke okay, teman-teman oke okay, bro teman -teman. selanjutnya bro kita tengok yang lain lagi masuk na ya. Oke, teman-teman. Kita lepas lagi burungnya. Ya. Karena tanggung dibawa pulang. Dilepas saja. Kita ke ya. cuman... hmm. apa aja. Hmm. Kasakak. Tang di sawit tuh. Nih, Mantap. Mana -teng -teng. Halo nda Bang